hai semuanya aku puro welcome to my channel welcome to my channel welcome to my channel ya ini cuman video perkenalan channel ini aja hmm. Juga ya, ada yang lain. Jadi mungkin aku akan menjelaskan sedikit tentang konten di channel ini. Ya di channel ini aku akan bermain Minecraft. Ya kayak ini, seperti yang kalian lihat. Nah, beginilah. Ya Minecraft pada umumnya survival lah, bed war lah, sky war lah ya semencam itulah kayak gitulah oh ya di sini juga aku akan live stream minecraft jadi tungguin aja oke okay? oh ya satu lagi aku juga bakal main game game lain ya tapi belum tahu main game apa jadi tungguin aja oke okay? and ya Buat kalian yang baru datang ke channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, like juga, dan share juga ke teman-teman kalian, oke. Okay? biar aku tambah semangat bikin videonya, jadi bisa juga rajin upload yang mungkin. Oke, okay. <g passionate> ya, kalian tungguin aja video dan live stream selanjutnya, bikin segini aja, ya. Yeah.